Harga emas antam hari ini turun Rp7.000 pada, selasa, 13 Desember 2022, menjadi Rp998.000 per gram. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp998.000, atau turun Rp7.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Senin, 12 Desember 2022 sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 549.000 rupiah, atau turun 3.500 rupiah dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Selanjutnya, untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol 4.765.000 rupiah, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga 9.475.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 13 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.